dikisahkan, pada zaman dahulu di satu negeri ada seorang wanita yang meninggal dunia saat malam tiba, salah seorang putranya yang kelelahan setelah seharian mengurusi jenazah ibunya, tertidur pulas dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan ibunya yang barusan dikuburkan dia melihat ibunya sedang duduk di sebuah ruangan yang sangat megah layaknya sebuah istana anak itu bertanya kepada ibunya mengapa ia berada di istana tersebut Lantas ibunya menjawab, "Kalau ia sedang menunggu malaikat munkar dan nakir, tapi tidak kunjung datang menemuinya." Singkat cerita, ternyata malaikat tidak menemuinya karena kubur sang ibu terhalang oleh tembok yang kokoh. Ternyata amalan sang ibu semasa hidup adalah sering bersolawat kepada Rasulullah, dan tembok tersebut adalah bentuk dari perlindungan Rasulullah untuk umatnya yang senantiasa bersolawat kepadanya. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Assalamualaikum.